Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada, kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 untuk acara Infotainment Award 2022, sudah dipastikan akan dihadirkan besok malam di EJTV Live pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya banyak sekali deretan artis papan atas yang akan mengisi acara tersebut. Di antaranya ada idola kesayangan kita, Lesti Rizky Bilar, yang sudah dipastikan akan tampil di acara Infotainment Award 2022. Untuk info penting ini prasabat, ya kita lihat di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh SCTV. Besok malam, penasaran siapa yang akan bawa pulang piala Infotainment World 2022? Yuk, langsung vote idola kamu sekarang juga. Sebelum ditutup malam ini, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Saksikan Infotainment World 2022. Kamis 29 September 2022 Pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV Itulah info Langsung dari SCTV Yang menginfokan bahwa Besok malam akan hadir Acara infotainment World 2022 Yang akan diisi oleh Para artis Papan atas Indonesia Dan pastinya untuk semuanya Terkhusus warga Konoha Yuk voting inilah kesayangan kita karena batas voting ini malam ini persahabat ya pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di L2W menginfokan juga untuk semuanya. Upload video SMS kalian. Ayo Les Lovers, upload video SMS kalian di Instagram dan tag @sctv. Serempak pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa pertama ya untuk semuanya. Upload video SMS kalian di Instagram dan tag @sctv. Mudah-mudahan kita semuanya semakin kompak dan selalu solid ya. Mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Guys, serangan malam ini ya upload semua SMS kalian. Dan tag masal SCTV dalam bentuk video ya. Boleh tag L2W juga di fitnya Biar SCTV tahu juga kekuatan SMS kita. Semangat. Wow, ini luar biasa. Dukungan, support Yang diberikan dari orang-orang baik Dari fans-fans yang luar biasa Mudah-mudahan Membuahkan hasil yang terbaik juga Berikutnya persahabat Kita juga mendapatkan cidukan vitamin Ini langsung diunggahan Kak Lensa Doni yang direpost kembali Oleh akun letter si komik ya Ada Abang L Aduh Masya Allah banget ya melihat Abang L Hati, rasa tentunya Adem banget Masya Allah Ini baik emang Berkarisma dan sangat mempesona Mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Aduh, Makin gak sabar juga bersama yang menyaksikan vlog-vlog Laser Entertainment yang terbaru Semoga ada Abang L yang selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoa Amin dan berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat di ungan ke nya Kak Koles 2 Empatlar ini juga menginfokan. Untuk semuanya jangan lupa saksikan ya, besok bakal ada acara Uang Kaget. Ini episode Papa Bilar nih, yang akan ditayangkan besok di MNCTV, tayang jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum acara infotainment ya, jam 9 malam. Kita hanya saksikan acara uang kaget dulu nih di MNCTV Besok katanya ya kita mendapatkan info besok malam akan tentunya hadir episode nya Papa Pilar masya Allah banyak sekali kejutan untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita semua juga selalu berikan kesehatan dan selalu memberikan dukungan yang penuh untuk idola kesayangan kita